Assalamualaikum guys. ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini kita bakal membahas tentang ulama Aceh, ya? Abu Tumin. Tapi jangan lupa guys, di-subscribe, like and share video kami agar lebih kreatif di depan. Kita bakal membahas sebuah foto dari berbagai sumber di media bahwa di dahi Abu Tumin itu semacam ada urat yang mirip sesuatu sesuatu yang Maha Besar dugaan saya itu seperti tulisan Allah di dahi sebelah kanannya itu terlihat di semua foto di media yang mengambil sisi kanannya sisi kanan beliau itu terlihat kata Allah nah itu dia guys sangat terlihat jelas bukan mungkin ini kebesarannya yang ditujukan kepada beliau semoga Temuan kami ini itu ketika kami berselancar di jejaringan sosial Facebook di grup komunitas anak Malaysia anak Aceh di Perantauan Malaysia atau Abang Garam. Kami terkejut dengan melihat foto ini Dan sudah viral di, di status uh, salah seorang warga itu. Ketika kami melakukan cross check di berbagai foto di media lokal juga demikian Terli Mereka terkejut dengan temuan ini Mereka juga berkomentar Semoga Agutumin sehat selalu dan diterima semua amal ibadahnya di sisi Allah Taala. Demikian guys, jangan lupa diverifikasi dulu, jangan ditelan mentah-mentah cek dulu.